ketika beliau-beliau Kalau kamu sowan dokter itu pas konsultasi medis apa enggak? Iya, maksudnya suan dokter sebutnya, ah dok, ngopi dok, mikir <tuk> profesional kali ya, gue polisi karena ada kasus anak hilang atau barang hilang, jadi orang itu difungsikan sesuai fung fungsi tapi suan wong alimnya pas ngaji, itu keren, suan wong alim lebih pegatan, Bu Cuk, minggat nah wong alimnya depan kau ya, aku keliru, Bu Cuk, mulai keliru, kok keliru, kudunya tahun pertama, aku terlambat Mbak, <tuk> <tuk> mungkin yang ngono di tahun, yakin tak jawab ngono? Kowe lapor aku, Bu Jumri mesti tak jawab ngonong tak Terambat, goblok Bu Jumri gak baca fenomena mesti ini raih di minggati tahun pertama, orang tahun kedua ketiga. ya iya, jadi itu keliru ya Bu Jumri ngono kok di pertanau ke sanggeng mangkau, mesti tak jawab ngonong, rasa rasata kok ngono, tak jawab ngona masa nih kulon. eman kan kita punya banyak ulama saya itu punya pengalaman agak agak trauma ya saya punya tamu seseorang gitu itu sering swan bahmun tapi nggak tahu sama sekali madhabnya bahmun tak tanya pernah swan bahmun berapa kali 10 kali tak tanya khas madhabnya bahmun itu apa nggak bisa nerangkan ternyata nggak pernah ngaji jadi misalnya akatan ke situ nunggu kok swan jaminnya tentang ini bahmun bareng ngaji jadi tidak punya kenangan ngaji itu jangan terulang pada saya, pada Gus Koyum, pada semua orang alim, pada Gus Yofur, pada Gus Naji. Eman, kita punya orang-orang alim yang baca kitab secara terbu, terbuka. Tapi balikannya ada orang enggak jarang suan bangun tapi sering ngaji ahatan. Tak tak fase Sampai sekian puluh item dia tahu khas madhabnya bahamun. Karena kenangannya ngaji. Ya, kalau kenangannya suan, kadang bangun tamu banyak. Kebetulan yang dijak ngendikan enggak dia Mau paham apa, juga nah ini seperti ini jangan terulang makanya saya punya madtab gak suka disuani bukan karena apa apa ini ini sudah lampu merah itu tradisi kita ini sudah lampu merah kalau seneng Wong Alim gue sowan-sowan mau saya ya sowan pas jadi orang itu sering suan bangun tak tanya setelah bangun wafat dia mencintai saya tapi ya maunya gaya itu so aku jelas aliran kita itu tak ileng no. coba terangkan khas madhabnya bangun tidak Ya karena kenangannya soan, soan itu kan kecenderungan oh, ngendikan bahasa-bahasa itu so. King Bundi, Jambinten, Saking Dalam, kan kecenderungan yes. ya, Misalnya, ke soan aku, misalnya hamdan Soan, biar rasa, tak aku harus ngerti Nah, Jawa Timur, malah, Ci, cik, cik, urep, Malah nak ketemu kancah ini, lho, bujumu, cik, ikirung, bujoloni, pasar <laughs> <laughs> Karena kancah <konceng> akrab rusak <laughs> tenang ngaji kan Mbah Mun bisa nerangkan pas ngaji nerangkan akhlake Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam kadang pas ngaji nerangkan Dawud Dawei Abu Bakar kadang pas ngaji pas beliau nerangno Imam Ghazali ya kan tetap ada yang kewadahan itu ada yang ya, tapi kalau sowan tetapi ya, orang Jawa itu banyak seneng kiai itu maknane langsung. So. Ini menurut saya sudah lampu merah. Ladat seperti ini sudah lampu merah. Nah, lucunya di luar kiai profesional, soal dokter ya pas konsultasi medis, soal polisi ya, pas lapor ke hi nah, nah, pas ambil ya. uang ya. bener kok pas ambil ya. ulama salah, itu apa-apa ladat ya. seperti itu dikurangilah, lah, enggak etis itu eh man kan coba bangun baca tafsir jalalin tuh, wah sudah mungkin 50 tahun mula pertama latihan kiai sampai wafat tuh masih baca tafsir jalalin hatamnya itu per 25 tahun artinya kalau dua lima tahun itu tiap ngaji hanya tiga ayat kalau tiga ayat diterangkan satu jam setengah artinya detail kira-kira uang rapati lah Pak, gitu maksud saya paham ya? lho itu misalnya orang awam ngaji setahun itu mesti banyak ilmu yang didapat karena tadi kalau tiga ayat dalam satu jam setengah mesti ada yang nyentel itu bayangkan orang paling goblok orangnya nak pinter tapi enggak mereka malah kadang pas ngaji jagongan apa ya soan bahu ngeteh ini ngaji, tapi lucu kan? Nah, seperti itu enggak boleh berlanjut itu menurut saya itu iman, apa? iman banyak orang alim yang Kia Saroni juga ngajar terbuka di masjid menoro itu mulai zaman di Damaran sampai sekarang ya? ya, itu kan luar biasa, ya yes, itu aja daripada swan gabu beliau ya mungkin kalau sawal oke okay lah sawal kan secara urfan memang orang swan ya untuk sawal ya masih normal lah ya. Ya, kalau di luar sawal mau sontok maksud saya ini aset-aset Indonesia adalah banyak ulama yang membaca kitab secara terbuka kira usahanya template temle rongsah macam-macam ngaji wis suwana kudu joko etika joko waktu jam pantas, jam etis kan ribet toh kalau gini kan pas sudah ngaji Kulauan itu justru membantu, karena kasihan saya tadi pernah punya pengalaman yang sanggup itu pengalaman yang buruk Wong so sepuluh kali, tak ibu punya kenangan apa tentang madabnya Mbak Mun, gak ingat sama sekali Sementara saya punya banyak tetangga yang ngaji Mbak Mun tahunan, Wong paling awam pun bisa nerang, nerang Itu kan luar biasa, karena tadi saya ngitung ya, kalau Khatam Selawe tahun, ngajinya perseminggu apa? Persembingi kira-kira pertiga Ayat empat ayat diterangkan dalam waktu satu jam setengah Itu betapa detailnya Ya kira-kira betapa Detailnya Maksudnya detail itu wong sing paling Radi latar belakang mondok ya kira-kira Paham Misalnya nah, pas dibangun cerita Rasulullah Muhammad SAW Saya nabi itu gampang ngempet ora uring-uringan Paling enggak kayak mulai udah kenangan Sifatnya nabi itu gampang ngempet Ke uring sehingga aku bojo memangkel, aku sabar yara sabar dengar, ngepotong kamu kok sabar dengar <laughs> menurutku di kenangan, tadi bangun nyifati Nabi itu sabar, ngempet itu <laughs> diceritakan no, Nabi ku lomo sampai orang bisa so turun, orang yang so bisa orang paling enggak kayak mulai itu senajan itu pisan-pisan kepengen ingin niru Nabi hari kedua semuanya lah rapopo pokoknya pas bareng ngaji, <laughs> dino akhat, hijak hangat itu Lomo, enggak senen lali meditlah rabo pok, enggak akat neng ngaji, leng meneh lomo meneh kan lumayan, maksudnya itu bang, ngajinya pas-pasan wah hidayat pas-pasan ya mau fluktuatif, bang. tapi kan lumayan, karena kenangannya ngaji, ya, tapi nak kenangannya sewan terus tepaan nyuwun saya bu, tamunya banyak, sih kebetulan ngganti janggintikan, tidak kamu coba kenangannya apa coba? Mau nyemak dawei, ya inget ikan London sama tamu yang deket. Mau ngeklaim tu ilmu, nggak mudah denger, ya kan? Ya akhirnya kegiatannya yung, jajan, rasu udon, suul yakin, Jadi parah, ini yang ke jajan. Ini kok rasul udon, sul yakin. Udah tilu parah, dibang. Sul udon. Kemarin yakin tenan, juga udah kejadian nih. Nah bayangkan kalau mereka ngaji, oke okay lah tetap sowan nggak apa-apa, tapi yang pokok itu. Sampai dulu ini naso'ihul ibad Ya na maja'ilis sal ulama fi khilaki Fi majlisil halal wal haram Sebagian ulama' nampus mendatangi majelis ulama' adalah mendatangi ketika beliau mengajar Terus Imam, Imam Ibnu Hajar ala sekolah ini membuat contoh Jibril Jibril itu jauh-jauh dari langit, dari aras, datang ke bumi Karena hanya memberi pengajaran Kamu tahu itu siapa? Kata Nabi, sahabat ndak tahu apa word, Jibril Itu Jibril datang untuk liyu'al limakum dinakum Untuk mengajarkan agama Dan itu bisa berbentuk dialek Kan Masyur itu Jibril datang, terus tanya Ya Muhammad akhbirni mal iman, akhbirni mal islam terus Artinya gini, Jibril sing ngalim, sing amin Ikuwe tekoning Nabi karena pas majlisul ilmi orang ana nego nego khadis Jibril teko takok tak kok ya Nabi piye kabare piye. Terus Nabi meneh wah khair ya alhamdulillah. orang ana dol dol khadis ngene kok ora ono iki kok aneh-aneh kowe. Na ono mau <laughs> nduk yakin. Ngono ana arah roh ku ya. Engger Zibril teko ya urusan apa? Urusan wahyu, urusan ilmu. Ini saleh ku kula sowan ikam dene disebut sehat. Enggak sehat gak manut iku ya sakutak kok lebih ke sehat. Lambat sehat orang duwi mriki, malah karo-karuan. Tho nek teko ngaji kan wis apa? Wis ento <tuk> elmu. Coba kulo bayangno, kula niku kula niku es kecelok wong alim. Iku angger sowan Mbah Mun, niku juara. Nek ora ditimbali utawa ning majelisul ilim. Biasanya kalau derek ngaji muludan utawi ngaji banyak lah sama si punya jam ngaji sama beliau termasuk nakriri kitabnya beliau al-ulama al mujaddidin tiap ketemu saya pasti, biar kitabku sebuah wajah, tiap ketemu pasti tanya itu beliau senang, karena saya baca, saya tak belum pernah saya ditakui urep pimpi, kehidupan. tau ya apa, pernah ditakui, takut baju lu ya ranatik, lu bagas pokoknya tiap ketemu mesti ngerti kan mulai sanat, mulai apa karena tadi eman, apa jadi dulu yang namanya mendatangi ulama itu fi khilaki zikr wa makna zikri huna majlisul halal wal